Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Kali ini kita akan membahas sebuah film live action yang diangkat dari anime dan manga berjudul sama "Karya Hiromu Arakawa", Yaitunya full metal alchemist. Film ini bercerita tentang petolangan dua orang kakak beradik bernama Ed dan Al yang mencoba menghidupkan kembali sang ibu yang telah wafat melalui buku alkemis atau alkimia yang mereka temui. Namun percobaan mereka gagal dan membuat sang adik Al malah menjadi korban dan membuat jiwanya terjebak di dalam sebuah baju zirah. Sebelum kita lanjut, gue ingetin dulu ke kalian kalau video ini mengandung spoiler, jadi siap-siap pasang headset kecangkan volume matikan lampu dan jangan lupa coli hari ini. Kalau sudah saatnya kita lanjut. Di negara Ametris, Edward Elric dan adiknya Alphonse tinggal di pinggiran kota Resembol. Bersama sang ibu bernama Trisha. Mereka hidup bahagia dan mereka juga selalu belajar ilmu alkimia secara otodidak. Setelah sang ibu meninggal, mereka mencoba kembali membangkitkan sang ibu. Namun, mereka harus menerima konsekuensi karena hukum pertukaran setara. Yakni, Edward sang kakak harus kehilangan kaki kirinya sementara Alphonse adik diseret ke gerbang kebenaran. Edward kemudian mengorbankan tangan kanannya untuk menyelamatkan jiwa saudaranya dan mengikatnya ke baju zirah melalui segel darah dan mengganti anggota tubuhnya yang hilang dengan protesnik automel atau protesis. Apa itu protesis? Prostesis merupakan sebuah alat kesehatan yang didesain untuk menggantikan bagian tubuh tertentu untuk membantu pasien mendapatkan kembali fungsi tertentu setelah bagian tubuhnya cedera berat karena kecelakaan atau terkena penyakit. Oke, okay? Edward kemudian mendapatkan undangan dari Kolonel Roy Mustang <tuk> untuk bergabung dengan militer sehingga ia dapat meneliti cara memulihkan tubuh Alphonse. Setelah bergabung dengan militer negara yang bernama Full Metal Alchemist, Ed juga berjumpa dengan teman masa kecil mereka bernama Winry Rockwell. Oh, oh. <tuk> Dan mereka pun memulai pencariannya untuk menemukan batu filsuf legendaris yang dapat memperbaiki tubuh mereka. Kemudian, Jenderal Hakuro memperkenalkan mereka kepada Sotaker. Dia adalah otoritas bioalkimia yang memperoleh kredensial alkemis telah berhasil menciptakan dan membuat Chimera yang bisa berbicara. Chimera merupakan makhluk gabungan ciptaan sautaker namun makhluk-makhluk ciptanya tidak sempurna dan berakhir mati. Kemudian, Tucker menyarankan Edward untuk menemukan Dr. Marco. Dia adalah seorang peneliti batu, sedangkan Al tetap tinggal bersama Tucker untuk diperiksa. Namun, terlihat Tucker seperti ingin melakukan sesuatu pada Al. Singkat cerita, akhirnya Ed dan Winry sampai di kediaman Dr. Marco. Malamnya, mereka menanyakan tentang batu bertuah kepada Dr. Marco. Namun, sebelum Ed dan Winry mendapatkan informasi yang jelas. Dr. Marco dibunuh oleh salah seorang penganut sekte jahat bernama Luz Cornelos. Dan sebelum tewas, Dr. Marco memberikan Ed sebuah batu bertuah dan juga sebuah lokasi bernama Laboratorium Nomor 5. Dan Ed pun kembali sendirian ke kediaman Tucker untuk memberikan batu bertuah kepada Al. Saat masuk, Ed terkejut karena Tucker berhasil menciptakan sebuah chimera. Sampai akhirnya, Ed sadar kalau Tucker telah mengorbankan putrinya sendiri bersama hewan kesayangannya seekor anjing bernama Alexander untuk dijadikan percobaan. Dan hal itu juga membuat Ed sadar kalau istrinya Tucker menghilang karena Tucker telah mengorbankannya untuk percobaan pertamanya dua tahun silam. Hal itu membuat Ed begitu amat marah dan langsung menghajar Tucker habis-habisnya. Sebelum Ed benar-benar membunuh Tucker, Al datang menghentikannya. Singkat cerita, akhirnya Ed mengetahui lokasi laboratorium nomor 5 yang sebelumnya Dr. Markov katakan. Yang ternyata di sebuah pabrik pengalengan yang sudah tidak beroperasi. Ed, Winry, dan Al datang ke sana. Namun Ed dan Al akhirnya terlibat perkelahian setelah sebelumnya Tucker mencuci otak Al dengan argumen-argumennya. Dan membuat Al menganggap kalau Ed membohonginya Namun akhirnya mereka kembali berdamai setelah Winry mencoba untuk membela mereka. Di tempat lain, Kapten Huggins akhirnya berhasil menemukan lokasi di mana tepatnya Laboratorium nomor 5. Namun, dia didatangi oleh Lus Cornelos. Kapten Huggins mendapat serangan namun berhasil kabur. Kapten Huggins pun mencoba menghubungi Kolonel Roy Mustang. Namun, dari belakang ternyata Kolonel Roy datang dan menembak Kapten Hagas Di tempat lain, Ed ditangkap pasukan militer dan mengurungnya di sebuah ruangan. Di sana, Ed mendapat kabar duka kalau Kapten Hagas telah terbunuh dan membuat Ed begitu amat marah setelah tahu yang membunuh Kapten Hagas adalah Kolonel Roy Mustang. Singkat cerita, Ed berhasil keluar dari ruangan itu beserta informasi lab nomor 5 yang keberadaannya di kamp tahanan perang. Di kamp tahanan perang, Kolonel Mustang tiba lebih dulu namun dihadang oleh pasukan militer yang dikepalai Letnan Ross dan tidak lama kemudian Ed pun datang. Namun, Kolonel Mustang langsung membakar Lieutenant Ross yang ternyata NP yang juga salah satu anggota kultus jahat Yang memiliki kekuatan berubah bentuk Dan juga akhirnya ketahuan kalau yang membunuh Kapten Hagas bukanlah Kolonel Ray Mustang, melainkan NP Sampai akhirnya, Kolonel Ray Mustang mendapat serangan dari Los Cornelos Dan hanya bisa menyuruh Ed untuk menyelamatkan yang lainnya Sampailah Ed di camp tahanan. Terlihat di lantai terdapat sebuah simbol, dan di atasnya terlihat banyak seperti kepompong yang menggantung. Yang mana mereka adalah prajurit plus Dan di sana terlihat Al terbaring di sebuah altar. Saat Ed ingin mendekatinya, Ed mendapat serangan yang ternyata berasal dari Tucker. Di sana juga ada Winry yang menjadi tahanan. Kemudian Tucker menyuruh Ed untuk melepaskan tangan buatannya. Dan demi menyelamatkan mereka, Ed pun melakukannya. Di sana, Taker juga memperlihatkan batu filsuf yang selama ini Ed cari-cari. Dan simbol yang berada di kaki Ed adalah syarat untuk mentransmutasikan untuk, mentransmutas untuk mentransmutasikan batu filsuf atau syarat untuk membuat batu itu berfungsi. Di sana juga sudah terdapat banyak sekali batu filsuf yang dikumpulkan oleh Dr. Marcos sebelumnya. Dan saat Taker ingin menghabisi Ed, tiba-tiba Los datang dan membunuh Taker dengan seketika. Namun ternyata semua ini bukanlah rencana Taker ataupun penganut sekte jahat, melainkan Jenderal Hakuro, pemimpin militer Full Metal Alchemist dan membangkitkan semua pasukan Humankulus yang tergantung di langit-langit menggunakan batu filsuf yang ada. Namun ternyata, makhluk-makhluk ini tidak terkendali dan akhirnya membunuh jenderal matura. Dan satu-satunya cara untuk membunuh Humankulus adalah dengan menghancurkan kepalanya. Sedangkan di luar, terjadi pertarungan antara kolonel Mustang dan Ed yang tangannya sudah pulih karena Winry kembali memperbaiki tangan kanan Ed sebelumnya. Melawan Luz dan Envy, Lus mengatakan kalau mereka berasal dari batu filsuf, jadi akan kembali hidup setelah mati berkali-kali. Namun Ed dan kolonel Mustang menyadari kalau luka pada tubuh Envy cukup lama pulih yang menandakan kalau mereka memiliki batas kehidupan. Dan saat itu juga kolonel Roy Mustang membakar Envy untuk coba kami, dan berhasil membunuhnya. Namun Ed tertangkap oleh Lus. Ed pun berhasil selamat setelah Al datang menyelamatkannya. Dan kesempatan itu dipakai Kolonel Roy Mustang untuk membakar Lus berkali-kali. Dan Kolonel Roy Mustang berhasil mengambil batu filsuf yang berada di dalam tubuh Luz dan memberikannya kepada Ad. Ed. Ad pun melakukan ritual menuju gerbang kebenaran untuk melakukan pertukaran namun Ed akhirnya memilih untuk tidak menukarkan batu filsuf yang ia miliki. Dan Al pun mengerti karena dia tahu untuk melakukan pertukaran pasti harus mengorbankan nyawa. Jadi Al lebih memilih seperti apa adanya daripada harus kehilangan sang kakak. Ed, Al, dan Winry pun kembali pulang. Ed pun berjanji kalau dia akan menemukan tubuh Al dengan cara yang lain. Dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita film. Full Metal Alchemist yang tayang di tahun 2017 lalu. Film ini cukup berat untuk bisa dimengerti, apalagi jika kita tidak menonton versi animenya. Dan gua sendiri pun harus nonton berulang-ulang agar bisa memahami dan menerangkan alurnya sesederhana mungkin agar kalian bisa memahaminya juga. Terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan yang terpenting subscribe channel Mainin. Saatnya gue undur diri dan chamatane.